Halo yuk, bro? Halo teman-teman, kita main game Kali ini saya main game WUTB ya teman-teman Buat Bang M. Levi Rohim uh, Kemarin saya nyari Nick OP underscore Dante underscore X Itu Belum ketemu ya, apa? Belum ketemu ya Bang ya? Saya belum ketemu, ini nyarinya di mana? <laughs> uh, saya kemarin diajakin mabar Sama Bang M. Levi Rohim Dia komen di kolom komentar Ini game ini, game WUTB ini Cukup seru Cukup seru kalau untuk mabar ya teman-teman Dia gempuran antar tank gitu Dia saling perang <laughs> mantap pokoknya uh, Saya kemarin coba ngambil yang Rusia Yang Rusia Gak tahu ini saya di level ke berapa Kurang tahu juga Ini uh, Cara nambahinnya gimana coba Future Future Future Future atau future Bang Levi Rohim Ini kali ya Laton No Oh ini coba bang m levi rohim ini coba saya masukin di sini atau bukan saya juga nggak tahu m o p dan t underscore underscore x oi bang op dan X oke saya tambahkan apa ini tulisannya player may have enable the music only ini nambahnya gimana bro Missy Oh, ini Missy Ada ketemu Oh, cara nambahin teman gimana? Friend Aduh, anjir Ini kayak gini nih Kalau kalau kita nggak bisa Bahasa Inggris, bro Oke, okay, coba Oh, gambar teman Coba Oke, okay, fine clan Coba OP Scott, Oh, gede semua ya OP underscore Dante, Arscott, X, saya sampai hafal loh, bro? <laughs> bro ini nyarinya gimana coba? Saya nggak ngerti. Coba created clan. Mana sih? Nambahin teman di mana bro? Nambahin teman saya juga belum tahu di mana. Oke, saya tak perang dulu. Bro, main game ini tuh lumayan ya seru battle. Oke, okay. kita battle. Oh tim saya ada Legion 12, Oke, okay. ayo bro, kita main gembur-gemburan. Kita main gembur-gembur. Ini winnernya cepet ya teman-teman. Oke, okay, let's go man Oh ikut kita ikutin peta. <laughs> Saya gak bisa nyobir bro, gak bisa nyopir tank Sampai ketemu titik merah itu yang ada di peta Pokoknya sampai ketemu itu, nah itu Oh, tanda merahnya udah pada kelihatan itu musuh kita ya bu. Kita gembur-gemburin semua Nah, lampu kita menyala Oke, hantap oh. Oke, okay, kita shot nih bro, shot nih bro Gak kena bro Panjai Lu lu lu lu Oke okay. Ikutin terus bro Gak mati bro Saya takutnya punya saya yang mati Nice shot. shot Oh mati tuh <laughs> Gak tahu. Thank you buat teman saya yang udah ngebunuh dia saya ngebunuh ngebom apa ngebombardir dia gak kena-kena bro gak mati-mati dianya Ini saya kemana sih? Kita cari kita cari Oke okay. tidak oh, bro ngeri bro Ini makin kesini tuh musuhnya makin banyak cok Bro tiga delapan 386 cok Tinggal 86, Bro! <laughs> cuman cuman ikuti... Aduh, aduh, mau mati punya saya, Bro! Bro, punya saya tinggal... Aduh, 53, Bro! Bro I'm so sorry bro. Kita kayaknya kali ini kalah bro Tapi sebelum saya main tuh menangan mulu loh bro Gak tau kenapa ini kok Shot nih Aduh, aduh, aduh, aduh, bro Gak mati-mati Gak mati-mati Nah Oh Oke, okay, waktunya kita kabur dari sini. Pergi. Anjay. Ini, bro. Depan mata, nih. Ah. Ah. Shot, nih. Shot, nih. Anjay. Bro gak mati-mati bro dia ke bro. Ke mati lo. Ajar, mati ke lo. Ke Aduh bro. Hajar bro. Ke ke bro. Ke bro 353 lo punya saya bro. Tuh, dia nih, bagian dulu. Bro, bantu gue. Jika mati-mati nih Bro, nunggu loading lurunya Bro, rudalnya coy Muder dikit Muder dikit Nice shot, nice shot mulu Aduh, aduh, aduh Pas nih <laughs> Oh Berarti yang digempur itu yang kepalanya ya, bro? Yang digempur itu kepalanya Victory! All enemy tank destroyed Aduh, ah, Aing tak bisa bahasa Inggris, bro Aing tak bisa bahasa Inggris Oke, okay, come on, bro rumah lumayan, 500 XP Oke, okay, Malik tank 58... Resort Premium Akun Mainlah di urutan kedua, bro Oke okay. Oke, okay, oke, okay, oke, okay. coba kita main lagi, bro. Ini apa ini? Pengaturan battle lagi, bro. Nanti uh, kemarin yang di gurun pasir itu lumayan, bro. Di gurun pasir. Seru, dia jadi ngeliuk-ngeliuk. Nggak ada pepohonan, nggak ada bebatuan. ya cuman di gurun pasir kayak kita main, apa namanya? Gangsing, tau gangsing yang itu, yang apa sih ya? Lupa nama... Oh, di rel bro. Oke, okay, ini, ini. Oke, okay, kemudian. Oke, okay, musuh masih jauh, bro. Kita menyusuri rel kereta. Bang Vickers. Vickers M MK, tungguin gue. Oke, okay, dia kelihatan, men. Dia kelihatan, men. Dia kelihatan, men. Oke. Okay. Kita mencari ke sini. ah lu, <laughs> uh dia ngumpet bu, uh. gua cari kepalanya nih, bakal tak cari kepalanya. Kita tidak menembus. Kita telah menghancurkan mereka. telah Sini kesini men. Oh, ini nih. Asu. Saya enggak ngapa-ngapain, Cuk. Anjing. Rumah, akhir ini nyopir tank. <laughs> oke, okay, mohon oke. Okay, come on, oke. Okay, kita temenan, mau no, disorok. No. Cari kesono, oh darahnya oh, dia masih full ya, bro. Sono, no cari. Nih, di sini nih bro. Bro mana? Oh di Solo, anjir, gue kesasar, bro. Buat teman-teman saya, saya sorry ya. Nah, udah deket, jangan sampai sa Teman-teman saya udah... Udah habis. Ini nih, Dia pada ngumpet di sini nih, anjing. Bro, bro! Bro! Best capture! Bro! Bro! We're immobilized. Kepalanya, kepalanya, kepalanya, kepalanya, kepalanya, kepalanya, kepalanya, kepalanya, nying. Kepalanya, bro. Oh, oh. Bro, kepalanya, kepalanya, kepalanya, kepalanya, bro, kepalanya, kepalanya, kepalanya, kepalanya, kepalanya, kepalanya, kepalanya, kepalanya, kepalanya, kepalanya, kepalanya, kepalanya, kepalanya, kepalanya, kepalanya, kepalanya, kepalanya, kepalanya, kepalanya, kepalanya Bro, kepalanya bro kepalanya kepalanya cok bro kepalanya kepalanya kepalanya kepalanya kepalanya kepalanya bro kepalanya kepalanya kepalanya bro, kepalanya, kepalanya, kepalanya bro kepalanya Ayah, ini ini nggak mati mati nih bro bro nggak mati mati bro <laughs> Hanying Hanying Hanying Hanying Gua juga dikempur men Oh bro, bro. Ini loh mati lu anjing lu kebal banget sih anjing Bro gak mati-mati cok. Oh Oh bro Oh, oh. oh. Mampus lo Anjing teman-teman gue udah pada mati cuy Mampus lo Lah Salah-salah Salah-salah Salah-salah Salah-salah terus saya tinggal sendiri True. nih Serius Aduh Wow, oh, this is gokil men, teman saya men, gila, temen saya kok. <tuh> <tuh> sedih so Oh sedih Bro, sorry buat Bang Vickers, kita tadi di depan duluan, tapi ternyata saya nggak bisa bantu Bang Vickers. Aduh. Oh. Bro, bro. Klaim. Mana? Kok nggak bisa, bro? Oh. Wow. Oke okay. coba lihat-lihat eh uh, apa tadi ya op underscore dan T underscore X dimana sih nyarinya ini apaan sih terusnya nggak ngerti bro ini bahasa Inggris semua baru cukup level 1 lu level satu main the fact ini kalau turnamen di sini seru kayaknya bro apa ini kalau turnamen di sini seru kayaknya oke okay, bro saya berkelu ya bro thank you oke okay, buat M. Levi Rohim M. Levi Rohim tadi saya nyari Uh, Nicknya, cuman saya nggak tahu cara nambahin nambahin untuk ke uh, pertemanan. Jadi mungkin Bang Mlevi Rohim ini bisa nambahin saya. Biasanya saya tuh Samudirepsol. Samudirepsol ya. Biasanya saya Samudirepsol nih. Samudirepsol. Oke, okay. thank you. Thank you. Bye bye.